Rek maca kolho aing gengsi, pan bia na panjang. Aing rek maca ina atau ina, ta'afal besi nyasar, ina lelahi, wainero jiwun. Nungga sokeng nges lebanu nyasar. Kopo mikiran, be aing maca naon, Ayam meresep 10 menit RT batuk, mengeran. Menang 15 menit RW DM, kabel AMAT. 20 menit lurah batuk <coughs> balik yuk Waduh jag budak ngora aing jamaah bubar yulah Wangi Majanon kertengah-tengah bingung inget Oh oh, oh. kerletik lamun balik sekolah Macana sok macan wal asri Nah bener tuh Bu Balik ngaji Di Majistah Macana Macanawal Asri lah Aing ya jadi imam mereka macan wal asri bayar lah Jawal asri masa standar SNI Segan baik ingat kene. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafiy khusril illal ladzina amanu. Poho. Isial poho de ay. Balik de lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafiy khusril illal ladzina amanu. Poet. Eh, hmm, bara bedak. Ya. Amanu Aduh nah. Amanu Nengok ke RT Amanu Cek RT enggak tahu. Nengok ke RW Amanu Cek RW Sabodo Eta Amanu Aya 30 puluh kali Angges-angges Cek RT tih, we. Emang di Quran Aya Amanu 30 kali nyaho, ayo kita nyaho, aja, ya, ayo kita bisa ngaji, yuk, seruah belegunga deh Ajuk, umay, balik, yu. ayo, balik yuk ayo naik besan yuk luas jam 7 kurang seberapa, sorok atau kencan di maghrib waduh, cek budak korab, bener bubar ya jamaah amanu masih ublok-ubblokan di amanu beta budak atuh bisa ngaji, pan akhirnya diteruskan kunyaanatan, penting maya ujungnya beta amanu amanu Amanu, Shallallahu alaihi wasallimu tasallima. Atuh er tengah jawab, Shallallahu alaihi. Er yang lurah kompak ya nabi salam. Imam nengok wipan jadi marhaban, tolol <tti In> sih. <shawian> Atuh batal kabin. Kayaknya anak muda ngaji nih, termasuk nih, penerus kita nih. Hei sayang, samin. Wih, ete peci badarur mama, kos dulur kula itu di Mangmeong mang meong, we, peci berum <laughs> suka anak buah mang meong suganya. atau anak mang meong sih, dak, Dulurku dulu bu buah mang meong, dulu dulu kos gitu oke, okay. ih dak, oke, ngajiin Wih, oke samin, ngajiin Di dimana? dipengajian atau lu aku di <risas> Hehe. Kalau ngaji bayaran enggak? Enggak. Berapa duit? Sohor. Atau kalau bayaran ngaji gocap guru ngaji gua kaliru dah. Guru ngaji karuru aja <laughs> Memang kadang-kadang jadi guru ngaji mah serba salah benerlah bener serba salah, salah juga kadang-kadang guru ngaji minta bayaran sok dicarekan. lah cara guru ngaji mau lo minta bayaran kudu ikhlas karena allah ngomong ngomongin aja jasanya, enteng, kata entah karena allah dia haba kesungut karena allah dah heh bu ustad juga sama manusia punya anak punya bini emang kata ibu anak pusat jajannya kulhu aduh caknya nama ya asin dikukus jadi sangu, beren Oh, pemajikan Ustadz malapar karena Allah Anaknya hayang jajan karena Allah Eh yeah. hey, kudu bersyukur Kau di kampung ada yang ngajarin ngaji Betul? Betul? Sebab kalau dari kecil begini nggak didik dengan agama repot Kenapa sebilang repot? Zamannya beda Zaman sekarang nggak kayak zaman dulu Kalau nggak percaya bandingin dah Anak kecil zaman sekarang sama anak kecil zaman dulu Itu lebih sopan anak kecil zaman dulu betul nggak? zaman saya kecil pak, lewat depan orang tua sampai bongkok-bongkok permisi mak, numpang lewat anak sekarang kadang yang begitu boro kadang-kadang bapaknya lagi duduk sambil ngopi anak yang lari, sampai ketendang luas kopi bapaknya bapaknya sampai ngomen anak setan kopi aing canda inuman, tajam baik usia anaknya bari lumpat, bari ngomong adikulah setan bapak naon Heh, anak sekarang jangankan takut sama orang tua, Sama setan udah ngerti takutnya. Makanya 2019 setan udah nggak ada harga dirinya. Ji, zaman dulu setan paling takutin, Pak. Zaman saya kecil, sama setan paling takut. Ini kalau beduk maghrib nih pulang aja, udah nggak boleh keluar sama emak. Udah keluar. Emang kenal emak? Ih, dibawa kolong wewe sih ya. Nyawa kolong wewe. Nyawa tuh, Kos Maha. Ye. Nususunya susunya ke deh deh disumpukan disusun ya. ya bu ya zaman dulu tuh sama setan paling takut sekarang anak kecil gak ada yang takut sama kolongwe kolongwe juga udah gak ada kemana kali ke ngungsi nya air maju deh kalau bade lu ngit ibu nyau kunang kunang kicak kicak anu bahasa huruf barat atau di lo bade air air tu kemana Tak pindah keharus, tak tak tak tak boleh kunang kunang tak, kedip kedipan. <laughs> di, dulu saya waktu kecil kalau ada yang meninggal dunia, gotong mayat lewat depan rumah, saking takutnya saya nyumput kolong balik. Mayatnya udah lewat, emak saya di dapur bawa air seember, siram depan rumah, takut mampir setannya, ntar anaknya sawan bangke. Anak kecil sekarang ada orang nyolatin mayat Ditonton Bener? Orang gotong mayat diikutin sambil sorak hore, hore. Kenapa bisa begitu Ustaz? Hei, zamannya beda Kalau zaman dulu anak kita sopan-sopan Akhlaknya luar biasa Sebab zaman dulu belum banyak racun Kalau sekarang kebanyakan racun Mana racunnya? Elektronik TV. Betul? Dulu mah bu yang punya TV cuma orang kaya Saya waktu kecil nonton TV seminggu sekali di rumah Jaro Atau gue Mayar jika gue Jaro pelit sial deh lah <laughs> Alasan gue jangan ngecas aki Pan betul memakai aki Kan memakai listrik Bener lain Mayar jika jigo jangan ngecas aki Pelit pan Jaro ya <laughs> Jee, Seminggu sekali Nontonnya hari minggu doang Jum 7 Nontonnya Ria naka Bener deh Ateng, Bagong, Waring, Petruk, ya jam delapan baru tuh hiburan album minggu. Apa album minggu? eh Edangdut. Eh jam sembilan karak film kartun. Senseiya, Unyil, Kadiana, Doraemon. Terus Satria baja Hitam. Beri menonton Satria Baja Hitam Koesno Edan. Beri lompat beri teriak berubah. Eh, berubah itu sih Coba sekarang setiap rumah punya TV, betul? Ada yang dua, ada yang tiga. Diwes sih tendangan TV. Heh, dulu mah datang beduk maghrib anak-anak berbondong-bondong ke masjid talim, berbondong-bondong ke musolah ke masjid di masjid talim pekencang-kencang suara ayam ngaji kerengaji, baringnya jat lain, tuh, bu? balik ngaji hayu pekancang kencang suara enukar ngapalkan sifat 20 wujud qidambakamu fatol kiamu binapsihi ilmu hayat sama balsar kalam Aliman hayan samian basiran dulu sekarang banyak tipi datang beduk maghrib di rumah anak sama mak ribut merebutin remote mana hayang sinetron anak yang nah hayang upin ipin tahu upin ipin di bareto nebek ae nah na, tumbuh-tumbuh di botak bae Karos, Karos, baju udah ganti-ganti. Eh, taduy, taduy. Opah, temawat-mawat di <tik> opahnya Bocak mana teh ya. sinetron lah, aing beropen belum? Bosen. Iya, anak-anak mau open, open mak kerseru, bosen sinetron. upin ipin sinetron. Datang bapaknya. No. Kedekat hemat. Mak bapaknya serolat sih yang nonton TV bare. Solat. Bapak reknol nonton bola ih. Seru ada anak Betul mbak Itu baru tipi racunnya Belum lagi HP Aduh Anak kita kalau udah kenal HP Udah repot Tanpa kita sadari terkadang kita orang tua salah Anak curik ambil di Diberi HP Bener Tanpa kita sadari sudah salah kita Cicing-cicing ya HP HP Hayu, mbak. Betul mbak bu itu, itu racun yang paling mematikan Apalagi kalau udah mulai kenal dunia maya Wah pacai lah Dan twitter Wah WA dibaca Pula protes Ye, Makanya sekarang coba lihat Anak kita kalau ada masalah Curhatnya bukan sama orang tua Curhatnya sama dunia maya Sama HP bu Sedikit-sedikit status Berangkat sekolah status OTW. Oh, lagi sakit status aduh lagi Batman nih. Alas berak mencret. Ada yang cebok tolong mencretan. <laughs> Bahkan bukan cuman anaknya ke emak emaknya sekarang mah punya Facebook. Emaknya, emaknya. oh, Mak-mak -emak zaman dulu kalau anak sakit panas paling banter ambil asem kasih bawang merah, kasih minyak. Digeprek olesin ke perut sama kejidat Bener nggak? Emak-emak zaman sekarang anak sakit panas Ambil hp foto cetrek Upload di facebook Mohon doanya ya guys Bawahnya dede, apa, Hashtag dede gws ya Gerawapat sih Woi, ya. Betul Wee, atuh sekarang mak Santri-santrinya juga Sekarang udah modern zaman saya jadi santri paling banter pabagus bagus, -bagus kain kermondok-kermondok di jaya itu lamun hayang pake sarung atlas tilu bulan itu sebab lamun saya kermondok kata samping gue lamun ker diuk-diuk terus laju hudang terturun di sampingnya, ngelinting di diuk-apain santri ayam lain pebagus-bagus kitab lain babagus bagus samping babagus bagus hape santri zaman dulu paling banter nginumnya juga di empang jadi aja sekarang mablahnya juga, wih, alfamaret. Sampai sekarang mah, minumnya juga coca cola. Kalau lagi iseng nyemilnya cocolate. Sambil menghafal Alqiyah makannya coconut. Ceulina mah congean. <tipun> itu racunnya tanpa kita sadari. Remnya apa? Ilmu agama. Makanya lihat di TV berita Anak SD lah udah pada tawuran, belum lagi kemarin kita lihat berita tuh, masya Allah tabarakallah, betul nggak? Zaman dulu ada nggak yang begitu? Zaman dulu nggak ada pak, anak zaman tuh hidupnya akur. Kenapa? Karena akur, nggak banyak racun. Dulu nggak ada telepon, tapi mohon maaf otak anak aja zaman dulu lebih kreatif, lebih cerdas. Dulu nggak ada telepon, pengen punya telepon, pakai kaleng susu, ikat pakai benang. Benar tak bu? Saya dia batuk lo di dinya dah, nyana ngomong kalau ada ngekut nyampe, lo jadul ke kerinya dah. Kayaknya waktu dia ke Bandung pakai kaleng, Modar sih Betul? Dulu nggak ada PS, nggak ada warnet, nggak ada game online. Paling banter dulu main gatrik, main dampu, main pangkal, main ye-ye kalau nggak ada teman buat main-main sorangan nyokot sendok, krokin tanah kumpulkan, jian gunung-gunungan nggak tinggi, bulatkan pakai sikut laju kencingin <laughs> betul gak? Jadi udah dikencingin, urukin tuh pelan-pelan, ayo diputer-puter keras sedikit, congkel jadi kue-kuehan datang paktur gaplokin ke bawah Hei zaman kita kecil air kencing jadi mainan Betul enggak? Enggak ada kata jaim-jaiman Makanya kecil zaman dulu hidupnya kompak Makan aja makan, pepadangan Tahu padangan Barang-barang Saya kalau makan teman-teman barang-barang Ntar tukaran lau Tukaran lau Saya opatan yo Ayo, Udin Lau sianawan Ayo, aing menta Menta secubit Datang deh si Usman Usman, Lau naon Tahu, aing menta Mentah, aja secubit Datang deh ya Usuk, Lau naon Tempe, aing minta tempe, hayu jadi kulau malu. Loh, batur nanya ada siapa dia? Nama-nama, naun entah. Aing malu, sambut doang. <laughs> <laughs> jadi, panglalubanan ya, lau <laughs> saya, Pak. Dulu makan aja barang, -barang. bahkan bukan cuma makan ampe berak berjamaah. Betul nggak, ibu rumah saya di kota Tangerang? Rumah saya di kota Tangerang, bandara Soekarno-Hatta. Itu kampung Bagol namanya Itu dulu kampung Makolot saya Saya orang kampung bu Orang kampung, tapi walaupun kampung Waktu kecil mohon maaf, bukannya sombong WC saya hektaran Sekitu wc na doang Laju imana, letik imana mah pugu gedean WC yang ima Atau pugu jangan nggak Di sawah Ya, punya. Makanya sawah zaman dulu mah bagus-bagus, pupuknya alami. Ini ya ya, orang keren gundul ya keren gundul, tujuh orang nih. Jingga, saya kelepasan kelepasan, aingnya yang ngisi. aing milu-milu. Apa ya? Eh, tadi galangan sawah nggak jeje, betuju orang. Kos manuk belakok. buka celana, tendang di hulu gitu, tadi sih rata. Wih, nges indah aja, saya sakit jejak. Laju lemen, bentang kedua-duana gitu tadi. Namun karena jang batur gebuk, wajawannya siang. Emang konon gancet siang. Pada malain gencet bau tolong pada gede, <tos> <tos> betul enggak? <tos> iya dulu tapi indah, sopan sopan sama orang tua, makanya sekarang lebih sulit mendidik anak sekarang ibu. Kenapa lebih sulit? Zamannya beda nggak seperti zaman dulu, makanya kudu keras jadi orang tua. Namun anak tidak ngaji cara ya anak udah sekolah biar bicarakan sekolah. Kalau untuk sekolah mau menang ijazah, tuh menang ijazah mau al digawe sih, ya. mau dahar abau istighfar Lo banu ijazahnya tinggi, wainang nganggur nganggur baik, bener deh. Iya, lo ngomong, terbuka ijazah, es adobe, lulus kuliah mah. Kelas opat SD kulah ke Manon jaya, makanya kulah mati bisa jadi caleg, ya, terbuka ijazah. Tapi alhamdulillah walasos, terbuka ijazah geger, rejeki maya baik, bener deh bu. Wih, mau bulan mulut mah. Cek ibu atau wajar bayi di depan usat, oke, okay, penceramah. Sekali ceramah, oke, okay, lumayan jutaan, heh. Ceramah, oke, okay, kalau belah bulan mulut yang rejep. Atau bulan habib, makulogi, Saruak, kejepit. Jep, di, ngemlok bayi di imah. Reaksi ceramah, nah, bulan hafid coba hayu. Tapi kan usat mengejekin, no, bukan dari ceramah doang. Bulan habib, cahaya panggilan ceramah. Allah, masih ngasih rejeki. Numaot, loh, bang. Jelumah, sekalian nyolatin cepet lima orang yang mati gope ini atako, ini kan pidian, ini kan mimpin tahlil sedeng segitu makanya kulah malam-lamam nggak doa anak lain, gusti, saat ini ya namawat gusti namawat pecaklik, teramah awa. Allah masih ngasih rejeki namanya tak cahil lo pak lumayan, kula mah mahal mohon maaf, bukan sombong ibu air saya di rumah segelas gocap percaya tuh Ita lah monumen tajina tetangga lain cerita lah monumen tajina caleg kos kemari kemarin pan lo baca wih kok baru datang kayak monumen tajina itu pula lo panel mah jee percaya itu cai kula mahal atau saya kertiyuk di empatan kula matanya pegawaian diuk bayi emang ngemblok kayak gitu ta beres membayang duha diuk bayi emang muter-muter motor tasbeh putus tasbeh kok jalan huri dan kita temu ternata. Diok baidiku sih beri Allah, Allah, Allah, tabungan duit juga Gusti, Allah, Allah, Panu maut Allah di Gusti, Allah, Allah, jauh ayah ibu-ibu, waduh, sugan bayi, tamu ke kula, ya tamu keimaku lagi, ngaturkan duit, Allah, Allah, Bener baik, kita ya. nyampe dari penerima, lain salam alaikum. laju lajungan jarit, Ustad, eh, ada nih, sama ya, mah, ma. Ustad. Ayah naon bi, tulunganku lah Ustadz Ayah naon pun naon gitu, ngasih lo bulan Selaki bibitnya balik-balik, bisa bodoh Selaki-selaki didinya